Pertarungan berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Karena itu, sementara semua orang mengantisipasi kelanjutan dari pertarungan yang hebat ini, mereka menemukan bahwa pertarungan itu sudah selesai. Selain itu, hasilnya agak tak terduga. Tatapan terkejut menembak satu demi satu di Motau, yang wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, sebelum kerumunan akhirnya pulih, dan kaget samar-samar terdengar. Guyan, Guya dan kelompok mereka tidak mengungkapkan banyak keheranan saat mereka menyaksikan adegan ini terbuka di depan mereka. Lindong sudah memiliki tingkat kemampuan tempur yang mencengangkan ketika ia berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Sekarang dia telah maju ke tahap kehidupan mendalam. Mungkin akan sangat sulit untuk menemukan seseorang dengan kemampuan yang sama dalam tahap kultivasi ini. Meskipun mau tahu tidak lemah. Dia jelas tidak bisa bersaing dengan Lindong. Selain itu, dia telah memeluk mentalitas meremehkan musuhnya sejak awal. Orang ini, Guling dan dua anggota generasi yang lebih tua dari klan Gu melirik Mo Tao dengan ekspresi muram, yang wajahnya berkerut tak sedap dipandang, sebelum melihat Lindong yang tersenyum tipis. Selanjutnya, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata mereka. Meskipun pertukaran telah terjadi dalam sekejap, mereka masih bisa merasakan bahwa lindung telah dalam posisi yang benar-benar dominan sepanjang pertandingan. Adapun tahu dia praktis diseret oleh hidung. Individu superior dapat diidentifikasi dalam satu tatapan tunggal. Kami memang meremehkan orang ini. Gu mengki menatap aneh pada lindung sebelum tersenyum tipis. Sepertinya apa yang dikatakan Buyan sebelumnya memang benar. Kemampuan tempur sejati lindung memang melebihi kekuatan yang dimilikinya di permukaan. Tidak mengherankan bahwa dia sudah bisa mengalahkan para ahli pada tahap awal mendalam kehidupan sebelum bahkan menembus ke tahap mendalam kehidupan. Dia jelas menyadari kekuatan Motau. Jika dia adalah orang yang telah bertarung, meskipun dia akan bisa mengalahkan Motau, praktis tidak mungkin baginya untuk mencapai kemenangan yang bersih. Bagaimanapun, Motau masih ahli di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Tetua Sis Mengki, Paman Guling, apakah kamu sekarang percaya semua yang aku katakan? Senyum muncul di wajah Guyan yang dingin dan elegan saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Guling dan dua lainnya hanya bisa mengangguk tanpa daya. Mereka sudah menjelaskan sebelumnya, dan Lindong juga mengalahkan Motau. Karena itu, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tunggu, saat mereka menganggukkan kepala, mau tahu yang masih memasang ekspresi jelek di wajahnya, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mengepalkan giginya, dia mencoba menjelaskan, "Aku hanya sedikit ceroboh sebelumnya, mau tahu aturannya ditentukan olehmu. Jika kamu mengingkari syarat kamu sendiri." Bukankah menurut kamu itu akan mencemarkan nama Caesek kamu? Ekspresi wajah Guyan berubah dingin ketika dia berbicara dengan dingin. Motao sedikit terkejut ketika pandangannya menyapu dan melihat ekspresi yang agak aneh dari para murid Guklan di sekitar mereka. Ketika mereka memperhatikan tatapannya, mereka semua memalingkan muka. Setelah melihat adegan ini, Motao tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Dia melihat ke arah guling dan dua lainnya, dan berkata, "Mungkinkah kamu benar-benar ingin seseorang yang tidak diketahui asalnya menjadi penolong luar dari Klan Gu? Kamu batuk, guling, batuk kering, ekspresinya agak canggung. Haha, saudara mau tahu? Tidak perlu marah. Secara alami, semakin kuat penolong luar dari Klan Gu. Kita semakin baik sebelumnya. Jika kamu telah mengalahkan Lindong, tidak ada yang akan bisa keberatan." Namun, hasilnya sudah jelas ditunjukkan di depan mata kita. Karena itu, suara lembut Gumengki berisi nada yang agak meminta maaf saat dia menjawabnya. Namun, Saudara Motau dapat tinggal di Martial Gathering Island untuk saat ini. Dan menyaksikan pertemuan bela diri. Klan kami secara alami akan memperlakukan kamu sebagai tamu terhormat. Petik 2. Kata-kata Gumengki tidak meninggalkan celah. Dan suaranya lembut. Ini meninggalkan Mo tanpa jawaban, karena wajahnya berganti-ganti antara putih dan hijau. Setelah beberapa saat, dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya. Senyum muncul di wajahnya ketika dia melihat ke arah Lindong dan berkata, Oke, okay, karena kamu ingin dia menjadi penolong luarmu, aku akan menunggu dan melihat apakah dia memiliki kemampuan sama sekali. Huff, pertemuan bela diri tidak akan seperti ini. Peraturan tidak akan mengizinkan trik murah. Petik dua aturan-aturan ini ditetapkan oleh kamu. Guyan mengingatkannya sambil mengerutkan alis hitamnya yang banyak. Mau tahu berubah lamban saat api amarah meletus di dalam hatinya, namun dia tidak berbicara lebih jauh dan hanya mendengus di tempat sebelum mundur sedikit. Saudara Lindong, mungkin klan kami harus sangat bergantung pada kamu dalam pertemuan bela diri ini. Gu Mengki menunjukkan senyum tipis ke arah Lindong saat dia berbicara Lindong tersenyum dan menatap Gu Mengki ini Wanita ini tampak lembut Bagaimanapun, dia sangat cakap Jika tidak, akan sulit untuk membungkam tahu hanya dengan kata-kata saja Nona Mengki terlalu sopan Aku telah menerima undangan Miss Gu Yan untuk datang ke sini sebagai pelayan eksternal Selama kamu dapat memenuhi persyaratan aku Secara alami aku akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Lindung tidak berusaha untuk membiasakan diri dengannya. Meskipun Guyan belum memberikan penjelasan mendalam, dia bisa merasakan pentingnya tiga kuota untuk klan Sebelumnya, Gu. Sebelumnya, Guyan telah setuju bahwa jika dia ingin membantu mereka memenangkan posisi juara, dia akan diberikan satu kuota. Namun, Guyan jelas tidak bisa mewakili klan Gu. Karena itu, Masalah remunerasi harus dibuat jelas untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan terjadi kemudian. Kondisi, Gu Mengqi jelas agak cerdik, dan segera mengambil poin penting dalam kata-kata Lindong. Menatap Gu Yan, dia bertanya sambil tersenyum. Bolehkah aku tahu kondisi apa yang dijanjikan Little Yan kepada saudara laki-laki, Lindong? Kuota untuk memasuki menara caotik, Lindong menatap Gu Yan, yang pipinya menegang. Sebelum menjawab dengan senyum. Saat kata-katanya memudar, dia bisa melihat bahwa Gu guling dan yang lainnya langsung terpana. Segera setelah itu, ekspresi mereka agak berubah. Saudara Lindong, bahkan jika Gu Klan kita menjadi juara, hanya ada tiga kuota. Alis hitam Gu Mengki yang banyak berkerut saat dia berbicara dengan susah payah. Mengapa tidak Saudara Lindong memutuskan sesuatu yang lain? Pilsuan Yuan Seni bela diri, Spirit Treasures Aku percaya guglan kami akan bisa menjanjikan apapun yang kamu minta Petik 2, Lindong mengangkat bahu Sepertinya ini memang bukan sesuatu yang bisa diputuskan Guyan. Untungnya, dia telah mencari klarifikasi sekarang Jika tidak, perkelahian tidak akan terhindarkan di kemudian hari Maafkan aku, aku ingin kuota Jika kamu tidak dapat menerimanya Aku pikir lebih baik aku pergi sekarang. Petik 2. Kata-kata Lindung tidak terlalu sopan. Ini awalnya merupakan transaksi bisnis. Dia akan membantu Guklan menjadi juara. Dan Gu Guklan akan memberinya kuota untuk memasuki Menara Chaotik. Ini adalah perdagangan yang sangat adil. Tampaknya Gumengki dan yang lainnya tidak berharap Lindung begitu tumpul tentang masalah ini. Menyebabkan dahi mereka mengerut pada saat ini. Sehubungan dengan Klan Gu. Tiga kuota sudah sangat langka. Jika mereka memberikan satu kepada Lindong, benar-benar tidak akan ada lagi yang tersisa. Haha, <laughs> nafsu makanmu tidak kecil. Nona Mengki, sepertinya kali ini, kamu menemukan serigala berperut besar serakah yang tak tertandingi. Setelah melihat adegan ini, Motau yang telah mundur, tidak bisa menahan ejekan dan ejekan. Lindong memiringkan kepalanya dan menatap Motau. Sebelum menganggukkan kepalanya, sambil dengan sungguh-sungguh berkata, "Nafsu makanku memang tidak kecil. Namun jika Saudara Motau memiliki kepercayaan diri untuk membantu kamu memperoleh kemenangan atas Sen akan jauh lebih baik baginya untuk menjadi penolong eksternal." Petik 2. Ketika nama Sen memasuki telinganya, ekspresi Motau langsung berubah agak tidak wajar dan tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Dari kelihatannya, dia dengan jelas memahami perbedaan antara kemampuannya dan sosok tiran yang berada di peringkat ketiga dalam generasi muda dari Heaven Win Sea Regent Dia yakin dalam membantu Guklan mencapai hasil yang baik. Bagaimanapun, itu benar-benar mustahil baginya untuk merebut posisi juara perkumpulan bela diri dari Sentujue. Maksudmu kamu memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi juara dari tangan Sentujue? Ekspresi Motau tetap tidak alami untuk sementara sebelum pulih. Saat dia mencibir. Setelah mendengar kata-katanya, Gu Mengki, Gu dan yang lainnya membalikkan pandangan mereka. Semua orang tahu bahwa Sentu Jue dari klan Sentu benar-benar orang yang paling tangguh dalam pertemuan bela diri ini. Kemungkinan tidak ada seorang pun di empat klan besar akan memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Aku punya peluang 50%. Lin Dong terkekeh. Dia belum bertemu Iron Asura dari klan Sentu yang ketenaran dan reputasinya bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga. Karenanya, kata-katanya tidak begitu yakin. Dari informasi yang ia peroleh dari Guyan, Sentu Jue saat ini seharusnya memiliki kekuatan dari tahap mendalam kehidupan. Ini memang agak tirani, jika Lindung tidak menembus ke tahap kehidupan mendalam, mungkin sulit bagi Lindung untuk mengalahkannya. Namun, itu berbeda sekarang. Namun, Meskipun peluang yang diberikan Lindong masih agak konservatif, dia masih jelas merasakan pandangan tercengang dari kerumunan. Mau tahu bahkan kehilangan tawa saat ejekan memenuhi wajahnya. Dia mungkin berpikir bahwa Lindong hanya membual. Namun, Lindong tidak keberatan dengan reaksi mereka dan terus memandang Bumengki dan yang lainnya. Saat dia tersenyum dan berkata, "Aku sudah membuat semuanya menjadi sangat jelas." Terserah kamu sendiri apakah kamu memilih untuk percaya atau tidak. Namun, kondisi aku tidak akan berubah. Jika tidak memungkinkan, aku akan pergi sekarang dan tidak mengganggu kamu lagi. Petik 2. Gu Mengki. Guling dan yang lainnya saling menatap satu sama lain. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa orang di hadapan mereka benar-benar berani mengklaim memiliki kesempatan 50% untuk mengambil posisi juara dari tangan Sentu Juei. Kakak perempuan Mengki, tolong percaya padanya. Jika kami tidak dapat menjadi juara, kami tidak akan mendapatkan kuota tunggal. Lebih jauh, Lindung mengatakan dia tidak menginginkan hadiah lain. Jika semuanya tidak berhasil, kami tidak akan menderita kerugian. Apakah kakak perempuan Mengki benar-benar percaya bahwa hanya kita sendiri yang akan bisa menghadapi Sentu Jue? Gu Yan berjalan ke sisi Gu Mengki dan berkata dengan suara rendah. Ekspresi rumit muncul di wajah Gumengki, ketika tatapannya bertemu dengan Guling dan dua lainnya. Setelah beberapa saat, dia menjawab, "Brother Lindong, kami tidak dapat memutuskan masalah ini. Mengapa tidak kamu beristirahat dulu di Pulau Martial Gathering terlebih dahulu? Sebelum dimulainya pertemuan bela diri, kami akan memberi kamu jawaban. Apakah itu baik-baik saja? Petik dua Kesepakatan. Bagaimanapun. Jika aku tidak menerima jawaban yang pasti ketika pertemuan bela diri dimulai, aku akan segera pergi. Kata Lindong dengan senyum tipis. Gu Mengqi tersenyum pahit dan mengangguk. Hanya pada saat ini dia merasakan betapa sulitnya untuk berurusan dengan Lindong. Orang ini benar-benar keras kepala. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 866. Kolaborasi. Pertemuan lima klan bela diri adalah peristiwa yang cukup besar di wilayah angin langit surga. Oleh karena itu, semakin banyak ahli berkumpul di Martial Gathering Island di hari-hari berikutnya. Itu sangat spektakuler dan hidup. Dan dari sini, orang bisa melihat kekuatan rally dari lima klan besar di wilayah laut angin surga. Namun, sejak kedatangannya di Martial Gathering Island, Lindong tidak pergi keluar dan malah memilih untuk diam-diam tinggal di dalam ruang tamu yang diatur oleh Gu Clan. Dia diam-diam berlatih, memadatkan Yuan Power yang tak terbatas yang sangat dangkal karena peningkatan drastisnya setelah terobosannya. Menjadi penolong luar, Klan Gu jelas mementingkan dirinya. Sementara dia berlatih, bukan hanya Guya dikirim untuk merawatnya. Mereka bahkan mengizinkan Guya untuk mengirimkan 20.000 pil Suan Yuan mengatakan itu untuk penggunaan Lindung selama pelatihannya. Tingkat layanan ini menunjukkan kemurahan hati klan yang hebat. Adapun pilsuan Yuan itu, Lindung tidak menahan, dan sepenuhnya menerima semua yang datang padanya. Secara alami, hatinya tidak akan terguncang oleh bantuan seperti itu. Jika Guklan tidak mampu berpisah dengan kuota untuk chaotic Tower, dia akan segera pergi. Waktu berlalu dengan cepat saat dia berlatih dengan damai. Setelah lima hari, pertemuan bela diri juga diam-diam tiba. Sinar cahaya menerangi ruangan yang sunyi itu. Lindung duduk diam-diam, sementara ratusan pilsuan yuan mengorbit di sekitarnya. Gelombang energi murni disertai dengan untaian tipis life memancar keluar dari mereka, sebelum akhirnya mengalir ke tubuh Lindung seperti aliran tanpa akhir. Cici, energi mengalir dengan cepat dari pilsuan yuan. Saat energi di dalamnya diserap, Pil Xuan Yuan berubah menjadi debu pada tingkat yang menakjubkan, sebelum jatuh dengan lembut dari udara. Ketika Pil Xuan Yuan terakhir telah berubah menjadi debu, mata tertutup Lindung perlahan terbuka. Kilatan cemerlang melintas di kedalaman matanya, sebelum menghilang dengan cepat. Berderak. Ketika sesi pelatihan Lindung selesai, pintu didorong dengan lembut terbuka. Ketika kepala kecil muncul, melihat bahwa Lindung sudah mundur dari kondisi kultivasinya. Gadis kecil itu tidak bisa menahan nafas lega. Sebelum berkata sambil tersenyum. Kakak Lindong, kakak perempuan mengki ingin aku membawamu ke ruang diskusi. Oh, alis Lindong sedikit terangkat. Sepertinya klan bu akan memberinya balasan. Dia tidak tahu apakah orang-orang ini akan lebih bersedia memberinya satu dari tiga kuota. Jika mereka tidak mau, dia akan sakit kepala. Lagi pula. Tidak mudah baginya untuk menemukan kesempatan untuk memperbaiki jimat batu Dan ia tidak ingin dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu Ayo pergi, Lindong bangkit Tersenyum pada Guya Dan berjalan keluar ruangan Kakak Lindong, Guya Yang mengikuti di samping Lindong Berpikir sebentar Sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara rendah Jika Guklan kami tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan kamu seharusnya hanya ikuti apa yang sudah kamu putuskan untuk lakukan. Lindong terkejut sesaat, sebelum dengan lembut tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Gadis ini benar-benar baik, tidak terduga bahwa dia dapat berbicara untuknya pada saat seperti itu. Keduanya berjalan di dalam rumah raksasa. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhenti di luar ruangan yang sangat luas. Guya mendorong pintu terbuka. Dan Lindong melihat bahwa ada beberapa tokoh di dalamnya. Dari postur mereka, dia bisa tahu bahwa suasananya agak serius. Ketika pintu didorong terbuka, suara diskusi berhenti. Dan orang-orang di dalam memalingkan kepala untuk melihat pemuda jangkung dan lurus yang berdiri di luar pintu masuk. Pada saat ini, mereka tampak menyipitkan mata. Lindong memandang cepat ke aula besar dan berjalan tanpa perubahan ekspresi. Tatapannya menyapu aula besar, tidak hanya Gu Yan, Gu Mengki, serta Guling dan generasi tua klan Gu yang hadir. Ada juga beberapa wajah yang tidak dikenal. Namun, dari penampilannya, mereka harusnya adalah orang-orang dengan status tertentu di dalam klan Gu. Tatapan Lindung akhirnya berhenti di kursi ketua. Ada sesepuh berjubah coklat di sana. Tetua itu memiliki sepasang mata yang dalam, dan kecemerlangan bersinar di dalamnya. Di sekeliling tubuhnya, kekuatan Yuan yang tak terbatas dan kuat bisa terlihat samar saat memancar, menyebabkan getaran samar di ruang sekitarnya. Panggung hidup mendalam yang sempurna. Mata Lindong terfokus pada tubuh lelaki tua berjubah coklat itu. Dari aura sombong yang samar-samar terlihat di sekitar yang terakhir, Lindong bisa merasakan tingkat kultivasi mana dia berada. Bahkan seorang ahli tahap ini telah datang. Seperti yang diharapkan, dari salah satu dari lima klan besar, Lindong bergumam dalam hatinya, "Pria tua berjubah coklat ini jelas adalah orang dengan status tertinggi di sini. Sementara pikiran beredar di pikiran Lindong, tatapannya tiba-tiba bergeser ke sisi pria tua berjubah coklat itu. Di sana berdiri seorang pria berpakaian putih. Pria itu agak tampan, namun wajahnya yang tampan saat ini agak pucat dari auranya yang putus asa." Jelas bahwa dia telah menderita luka yang sangat serius. Gu Yuntian, Lindong melihat lagi pria berpakaian putih ini, sambil menebak identitasnya. Orang ini harus menjadi yang paling luar biasa di antara generasi muda klan Gu, Gu Yuntian. Haha, kamu harus menjadi penolong eksternal yang diundang Little teman kecil Lindong. Sementara Lindong menilai pria berwajah pucat, tetua berjubah coklat itu tertawa kecil dan mengirim senyum ramah kepada Lindong sebelum berbicara. Orang tua ini adalah Gusou, sesepuh Guklan. Setelah mendengar ini, Lindong tidak memiliki kelalaian sedikit pun, dan dengan sopan menangkupkan tangan ke arah orang tua itu sambil menjawab, Salam tetua Gusou. Gusou tersenyum sambil melambaikan tangannya, tatapannya yang cerdas dan tidak normal perlahan menyapu Lindong. Setelah beberapa saat, dia berkata, Aku sudah mendengar tentang masalah ini. Teman kecil Lindong. Kamu juga harus tahu betapa berharganya kuota untuk memasuki menara Cautik. Dan ini sangat penting bagi klan kami. Apakah mungkin bagi kamu untuk berubah pikiran? Petik 2. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap lurus ke arah Gusou. Dan menjawab dengan suara lembut. Aku hanya ingin kuota. Aku tidak butuh yang lain. Petik 2. Gusou mengerutkan kening beberapa saat, ketika bisikan mulai muncul dari anggota Guklan di sekitarnya. Beberapa orang mungkin tidak bahagia, karena kuota itu memang terlalu berharga. Tetua Gusou, aku bertanya-tanya seberapa yakin klan kamu mampu meraih posisi juara? Tanya Lindong dengan senyum tipis. Peluang kita kurang dari 20 jawab Gusou setelah beberapa keraguan. Dia memang sangat jelas tentang ini. Dengan kekuatan generasi muda klan Gu, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai kemenangan atas tiga klan besar lainnya, apalagi merebut posisi juara. Tetua Gusou, jika Gu klan kamu tidak dapat memenangkan pertemuan militer, tidak perlu berbicara tentang memiliki dua atau tiga kuota. Klan kamu bahkan tidak akan memiliki hak untuk memasuki Menara chaotic Di bawah premis ini. Bukankah diskusi ini tentang apakah kamu bersedia memberikan kuota berpikir terlalu jauh ke depan? Petik 2. Ketika kata-kata Lindung terdengar, keributan langsung muncul di aula besar. Beberapa anggota Guklan memiliki ekspresi marah. Kemungkinan yang percaya bahwa Lindung meremehkan mereka. Dahi Dahigusou mengerut. Sebelum dia melambaikan tangannya, menekan diskusi yang terjadi di aula besar. Menatap Lindong, dia perlahan berkata. Meskipun kata-kata teman kecil Lindung tidak menyenangkan di telinga, itu adalah kebenaran. Jika kita tidak menjadi juara, buklan kita bahkan tidak akan memiliki hak untuk memasuki Menara Cautik, apalagi memiliki kuota. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, Gusou berhenti sejenak. Ketika tatapannya sedikit berkedip, aku pernah mendengar apa yang dikatakan Mengki dan para gadis bahwa kamu memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Sentu Jue. Saat kata-katanya memudar, tatapan di aula besar langsung mengunci lindung. Mayoritas tatapan dipenuhi dengan kecurigaan. Pria berpakaian putih yang berdiri di samping Gusou juga mengangkat kepalanya pada saat ini. Meskipun auranya putus asa, orang masih bisa melihat keanggunannya. Tatapannya terkunci erat ke lindung. Kemungkinan dia tidak mengerti bagaimana Lindong bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu. Bagaimanapun, bahkan ketika dia berada dalam kondisi puncaknya, sulit untuk memiliki peluang 10% untuk mengalahkan Sen Tujue. Iya nih, di bawah perhatian banyak tatapan, Lindong tetap tanpa ekspresi saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Mata Gusou sedikit menyipit. Tatapannya berubah berapi saat dia menatap Lindong yang diam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba perlahan mengulurkan tangannya yang layu. Di tangannya ada token perintah emas. Ini adalah token perintah dari pelayan eksternal Klan Gu kami. Teman kecil Lindong, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan yang kamu bicarakan, silakan saja. Adapun kondisi kamu, itu akan seperti yang kamu katakan. Petik 2. Mengikuti kata-kata ini. Tekanan daya Yuan yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Gusou, sepenuhnya menyelimuti Aula Besar. Di bawah tekanan ini, ekspresi beberapa anggota Guklan berubah agak suram. Tubuh mereka merasa seolah-olah dihancurkan oleh gunung yang berat, dan tidak mampu bergerak bahkan satu inci pun. Siapapun dapat melihat bahwa Gusou ingin menguji kekuatan sejati Lindong. Gas terkunci pada sosok tipis pemuda di Aula Besar. Lindung memiringkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, sebelum busur muncul di wajah muda itu. Bum-bum, pada saat berikutnya, semua orang bisa melihat pemuda itu mengangkat kakinya, ketika dia mulai berjalan maju dengan mantap. Setiap kali kakinya mendarat di tanah, suara rendah dan dalam samar-samar terdengar saat mereka terdengar, seolah-olah bumi bergetar. Namun, gerakan ke depannya tidak berhenti. Atau bahkan memiliki sedikit pun kelesuan. Tekanan yang datang dari ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna tampaknya tidak memiliki efek penindasan padanya. Da. Langkah Lindung akhirnya berhenti di depan Gusou, sambil tersenyum tipis pada yang terakhir. Dia mengulurkan tangannya. Di bawah tatapan Gusou dan pria berpakaian putih, dia meraih token perintah emas. Senang bekerja denganmu, Lindung mencengkeram token perintah di tangannya.